Halo guys, jumpa lagi di setelan musik. Kali ini kita akan mereview gitar chord AD810 OP original, guys. Main mulus, kondisinya ini second. Ini udah kita setting di serena musik, lulus quality control, senar udah kita ganti. Ayak dipakailah lah ini. Adapun spesifikasinya, pertama bodinya itu drag dreadnought, kemudian top topnya pakai top cypress, backsetnya mahoni, binding blackline, fretboardnya rosewood eh uh, inilah dot white warna putih ini uh, Bridge tuner pakai Chrome Dryernya string diare Langsung saja guys kita tes suaranya ya Kita petik suaranya gini. Panjang nyawanya What? Sustain Nyawanya panjang <laughs> Sustainnya panjang guys Dengar sekali lagi ini ya Dari saya gitarnya bisa dipakai ini untuk Apa? buat ketengah pun bisa nih. Untuk pemula enak, lah untuk uh, kalian yang mau membelinya bisa dihubungi di Serena, dibaca di, di deskripsi ya. Bagi teman-teman merasa video ini bermanfaat bisa di like dan subscribe, jangan lupa di share. Untuk next video berikutnya kita akan compare gitar chord Ade. 810 dengan Gitar Yamaha original F310 Oke okay guys ya Jangan lupa